Nah ini ada Namanya apa? Harganya murah meriah. Pertama kita beli gergaji, sekaligus sekaligus dapat palu dan linggis. Teman-teman, harganya tau gak teman-teman? Hanya tiga puluh lima ribu saja. Nah itu udah gratis udah. Just, udah. Uh,